Interaksi dengan Al-Quran Idealnya menjadikan quran itu Diposisikan sebagai pedoman berkehidupan Bukan hanya sebatas kitab bacaan Memang pembedanya karena Al-Quran itu mu'jizat Dan diantara ayat yang menunjukkan kebenaran dan pengangkatan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai rasul maka setiap huruf dari bacaannya mengandung nilai ibadah dan punya poin pahala. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Man qara'a harfan kitabillahi hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Qur'an maka mendapatkan langsung dari Allah balasan 10 kebaikan. Tapi membaca itu cara berfikirnya adalah pintu untuk memahami karena dalam setiap bacaan itu bisa baca untuk tahu isi anda kan belajar bahasa inggris untuk membaca satu objek bacaan supaya paham isinya kan supaya tahu informasinya kan jadi perintah ikrar itu, itu gerbang pertamanya supaya kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk membaca tapi setelah bisa baca jangan cukupkan sampai di situ. Karena nanti diksi ayatnya berubah dari Iqra menjadi utlu Jadi kalau Iqra itu qiraah membaca secara umum tapi tidak menuntut pemahaman dari yang dibaca. Tapi kalau utlu tilawah membaca memahami yang dibaca dan mengamalkan apa yang dipahami itu nah posisikan Al-Quran itu sebagai panduan kehidupan hudan interaksi kita dengan panduan ini baca tapi sistematiskan bacaan kita sesuai dengan rutinitas dan aktivitas kehidupan yang kita jalani ada yang pokok yang telah tadi kita bahas sebelum Isya amalan-amalan yang Allah langsung memandu kepada kita, dipandu oleh Allah kerjakan ini karena amalan pokok ini nanti yang mengantarkan kita untuk memudahkan mencapai tujuan atau harapan dari aktivitas yang kita jalani. Anda ingin cepat mendapatkan pengetahuan sebelum belajar amalan pokoknya ini. Ya, nanti semua amalan pokok ini ketika dikerjakan bahasa cepatnya, bahasa cepatnya oleh Al-Qur'an dihimpun dengan satu kata namanya takwa. Apa namanya? Takwa. karena itu ketika kalimat Takwa pertama disebutkan dalam Al-Quran, menunjuk pada orangnya, kalau satu orang taqin, kalau banyak orang muttaqin, kalimat muttaqin pertama ada di Al-Baqarah di ayat yang kedua dan itu menyatukan kata hudan dengan kata muttaqin dhalikal kitabula waibafi, hudan lil nah apa amalan pokok muttaqin ini, ayat 3-4 nya kalau mampu kita mengerjakan tuh konsisten ayat 5 nya. ada Amalan-amalan ini, amalan takwa ini nanti akan menjadi katalis yang mengantarkan kita pada kemudahan beraktivitas. Ujungnya apa? Wa ulaika humul muflihun, sukses dan bahagia. Karena itu kalau Anda keluarkan kata takwa dan derivasinya di Quran ditemukan sebanyak 240 kali. Di 240 itu, itu dibagi sesuai dengan aktivitas hidup kita. Bisa lihat misalnya ada yang mahasiswa nih. Berarti objeknya pengetahuan kan? Bagaimana mempercepat Mempercepat ilmu itu supaya mudah untuk kita dapatkan. Ternyata modal pertamanya bukan belajar, belajar itu ikhtiarnya. Tapi modal pertama yang menguatkan kita untuk mudah mempelajari apa yang akan kita kaji itu takwanya. Maka muncullah kemudian panduan kepada kita: Quran surah kedua Al-Baqarah, misalnya, di akhir ayat 282. Quran surah 2 akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah tingkatkan takwamu kepada Allah. Bagaimana cara meningkatkannya? Ini tambah sholatnya ada yang fardu dengan sunnah. Rajin tahajud, sholat muha, rawatib kerjakan. perbanyak bacaan Al-Quran. Infak dulu, Imam Nawawi Al-Bantani. Kalau mau belajar itu mau ngaji. Infak dulu, diniatkan supaya tidak melihat air gurunya. Maka apa yang terjadi? Wattaqullaha tingkatkan takwamu kepada Allah wa Allah. Maka Allah akan mempercepat mengajarkan kepada Anda pengetahuan-pengetahuan yang ingin Anda raih. Jadi itu pasti sifatnya karena Allah yang menyampaikan. Demikian yang lainnya. Jika Anda ingin beraktivitas berdagang misalnya. Ya, berniaga. Keluarkan ayat-ayat niaga. Anda apa profesinya? Keluarkan ayatnya, lihat detailnya dalam hadis. Dari mana menemukan detail di hadis di kitab hadis? Makanya ngaji hadis itu bukan sekedar begini, di Al-Bukhari, di Muslim, ini yang paling sahih, tidak begitu caranya. Para ulama itu sudah menyusun kitab hadis berdasarkan klasifikasi kehidupan kita. Kalau Anda membutuhkan bimbingan komprehensif setiap tematik, maka larinya kemana Namanya kitab jami. Jami itu yang paling populer, apa misalnya namanya Sohi Al-Bukhari, Sohi Muslim. Itu kitab Jami. Jami itu artinya yang menghimpun tema-tema kehidupan secara umum. Karena itu, di Sohi Al-Bukhari ada 97 tema, 97 topik. Karenanya disebut kitab Jami. Al-Jami' al-Sahih al-Musnad al-Mukhtasar Min umuri Rasulullah wasallam, Wa sunanihi wa ayamihi Itu nama aslinya saya Al-Bukhari Coba ulangi <tik> Al-Jami' al-Sahih al-Musnad al-Mukhtasar Kitab ini isinya komprehensif Berisi banyak tema Tema-temanya panduannya tersambung kepada Nabi Saya tampilkan dengan singkat berisi kegiatan nabi, hariannya nabi dan kegiatan nabi selama 24 jam yang bisa dikumpulkan oleh al-imam al-bukhari maka di dalik tema itu ada 97 nanti tema tentang meningkatkan iman kan suka banyak nanya tuh bagaimana cara menaikkan iman dan bagaimana menjaga supaya enggak turun supaya enggak malas ibadah maka topik yang kedua namanya kitabul iman 57 hadis saya mau ngaji ayat-ayat tentang meningkatkan ilmu, mana hadisnya Kitab Nomor Ketiga, topik ketiga, kita mula ilmi. Di situ disebutkan, diberi petunjuk, bahkan nabi mengajarkan ibu. Nabi itu punya waktu pengajian untuk ibu-ibu hari apa? Kenapa dipilih hari itu? Cara kita membuka hafalan bagaimana, datang ke majelis ilmu bagaimana, memuliakan guru seperti apa, sampai dikeluarkan kemudian dari bab itu oleh para ulama kita, imam An-Nawawi, sampai ngarang satu kitab. Namanya fi fi'ada Hamalatil Quran. Dikeluarkan dari situ. Maka jadinya seperti orang-orang hebat yang kita temui sekarang. Kita dapati karyanya. Begitulah cara muslim berinteraksi. Itu yang dimaksud. Di kita bangun tidur aja, udah ada panduannya. Dipakai enggak gitu. Doanya dibaca, tapi dipahami enggak? Bangunnya emang jam 3. Begitu nusyur jam 5. Dipahami nggak doang itu? Itu kalau dipahami kalimat singkat tapi padat. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan aku kesempatan untuk hidup sesuai ajal. Sekalipun engkau dapat mewafatkan aku dalam tidur tadi. Aku berjanji di hari ini. Wa ilaihin nusyur. Nusyur itu menyebar untuk mencari bekal. Aku berjanji hari ini untuk mengumpulkan bekal yang siap kapanpun dipanggil aku untuk pulang makanya malamnya sebelum tidur Nabi mengajarkan evaluasi dicek tadi sholatnya belum sempurna, belum jamaah besok kalau hidup saya akan jamaah barusan tadi sholat rawatibnya ada yang kurang, besok kalau Allah kasih hidup saya akan kerjakan yang kurang-kurang diistighfari Nabi contohkan 70-100 kali astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. makanya tidurnya enak, nyaman begitu bangun, sudah punya rencana besok ini akan saya kerjakan itulah muslim Itulah muslim, dimana kita dari semua itu? Nah, metode Al-Quran, uslubul Quran, dalam membimbing kita menjalani kehidupan itu, diantara contohnya supaya kita tidak merasakan jenuh membaca Quran, bosan mengkaji Al-Quran, kalau paham ya, maka ditampilkanlah berbagai uslub, metode-metode untuk menampilkan pedoman dalam berkehidupan. Ada yang langsung secara teori dibimbing. Ada yang menampilkan kisah-kisah di masa lalu. Dan ada yang menampilkan perumpamaan-perumpamaan. Tuh, saking dahsyatnya bunyi itu. Ada yang menampilkan perumpamaan. Pernah temukan kisah-kisah dalam Al-Quran? Kisah Nabi Musa ya? Eh? Kisah Nabi Isa? Nabi Ibrahim, Nabi Ayyub Nabi Yunus Nah itu bukan cerita-cerita menjadi dongeng yang kita dengar Bukan Itu ada inspirasinya Kalau kita menempatkan Quran sebagai pedoman Maka kisah itu pun akan menjadi pedoman hidup Karena itu kalau anda ngaji Quran Saya kita Kita akan selalu temukan di ujungnya Rata-rata ayatnya akan menegaskan di ujung ayatnya Inilah inspirasi untuk kita yang hidup sekarang kalau Anda mengerjakan hal yang sama Anda pun akan mendapatkan karunia yang serupa. Contoh. Nabi Ayub kan ujiannya apa? Sakit ya? Sakitnya kan tidak biasa. Belum pernah dialami orang sebelumnya, tidak dirasakan oleh orang setelahnya. Tapi ketika beliau melakukan ikhtilan, berdoa dan berzikir kepada Allah, maka apa yang disampaikan oleh Allah? turun Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 84 Nabi SAW sedang sakit maka turun inspirasi ini loh Ayub dulu pernah sakit amalannya begini engkau kerjakan ini engkau diberikan kesembuhan yang sama seperti Ayub tapi bukan hanya pada Nabi saja sampaikan pada umatmu karena Rasulullah itu diberikan tugas berkehidupan sebagai contoh untuk kita jadi kalau sakit begini caranya bertakorob kepada Allah Begini minta kesembuhan kepada Allah. Ikhtiarnya lewat dokter begini, permohonan tawakalnya seperti ini. Wa Perhatikan ayat 84-nya. min Wa ujungnya kalau ada hamba Allah yang diuji penyakit yang berat, sampai dokter mengatakan ini mustahil, ini nggak bisa sulit rasanya, maka itu isyarat awal langsung dari Allah. Tinggalkan dulu persepsi manusia, langsung minta kepada Allah karena Allah ingin menyembuhkan tanpa campur tangan manusia. Bagaimana caranya? Itulah ayatnya, pakai pedomannya. Satu kali sebentar, kami ada kelas karantina Al-Quran. Insyaallah tahun depan akan dibuka lagi. Ya, dan beberapa yang kemarin di Pusdai kita akan mulai itu. Jadi satu kali ada peserta dari goa. Keluar dari goa. Datang ke Bekasi. Goa itu di Sulawesi ya. 30 orang. Satu di antara kawan kita itu mata salah satunya itu divonis buta permanen oleh medis. Ini kisah nyata. Maka saat menghafal Quran di karantina itu, saya ceritakan satu kisah tentang pedoman dalam Al-Quran yang diantaranya pernah dibacakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau itu difonis. Usia empat tahun kurang lebih, itu buta permanen matanya. Ya, 2 tahun kurang lebih ditinggal ayahnya, empat tahun buta matanya. Maka ibunya bermohon kepada Allah berdoa. Beliau pun bertakwa kepada Allah dengan Al-Quran. Di antaranya ke Quran, Surah Qaf. Surah Qaf ayat 21 sampai 22. Sampai pada ayat, <tik> Nanti kalau ngaji fatul bari fisyarah saya Al-Bakhani, baca yang bukan di yang yang pertama, anda akan temukan kisah itu. Secara singkat, kami kisahkan itu ajarkan ayatnya, temukan pedomannya. Teman kita itu membaca, memahami, mengamalkan bertaqarrub kepada Allah. Tertibak kemudian beliau masuk ke kamar mandi, mau mandi, kaget keluar dengan handukan langsung lempar gayung teriak Allahu Akbar. Ini kisah nyata. Rupanya yang mata kanan ini terbuka kembali, bisa melihat lagi. Ini kisah nyata. Nah, poinnya oh, apa? saya ingin mengajak tempatkan quran sebagai pedoman hidup dan la jangan ragu, kalau ragu gak dapat nanti jangan ragu ya apa yang mau diragukan qurannya ada, Musafnya ada rasulnya dibuktikan dengan sejarah ada umatnya ada, orang suksesnya ada peninggalannya ada sampai sekarang dan orang-orang yang mengambil manfaat dari quran sukses sampai hari ini mau ibadahnya, akhlaknya, perilakunya sukses Nah, ada di antara ayat Qur'an itu yang sifat pedomannya menampilkan perumpamaan. Ada yang mencontohkan cara berpikir dengan lalat misalnya. Seperti Qur'an, surah ke-22 ayat 73. Paling kanan sebelah atas, halaman 341 di Musaf. <tik> ada ayatnya? Hei semua manusia, kata Allah aku contohkan engkau cara berpikir yang logis. Jadi kalau orang ngaji Qur'annya benar, logikanya pasti akan terangkat. Terasah. Gak ada orang Islam yang ngajinya benar, yang logikanya lemah. Kuat logikanya, bisa mencerna sesuatu dengan cepat. Ya, Kata Allah, bagaimana kamu bisa menuhankan sesuatu yang lebih lemah dari kamu sendiri. Bahkan menyingkap lalat pun, menyingkap lalat pun yang hinggap padanya, itu tak mampu. Ya, mencipta lalat apalagi. Quran ingin mengatakan begini, secara logika, maaf ya, antara Tuhan dengan makhluk harus sama atau beda? Sama atau beda? Jadi tidak boleh ada satu sifat pun di makhluk, melekat kepada Tuhan dengan cara yang sama, tidak boleh ya? Dengan sifat yang serupa, tidak boleh ya? Maka cuma ada di Quran kalimat, "Laisa Kamis u u Gak boleh ada sifat yang sama sedikit pun antara Khalik dengan makhluk. Jadi maaf, kalau Tuhan kuat maka makhluk harus lebih lemah ya. Gak boleh kan makhluk lebih kuat daripada Tuhan? Halo? Ya. Harus beda ya? ya? Baik, kalau Tuhannya misalnya, maaf, kalau manusia berpasangan maka Tuhan berpasangan tidak. Ya. Tidak kenapa? karena harus beda kalau sama berarti ada potensi makhluk bisa menjadi Tuhan jelas? Ya. kalau manusia melahirkan, Tuhan boleh melahirkan? Ya. kalau manusia dilahirkan Tuhan boleh hasil kelahiran? Ya. tidak, karena harus beda kalau sama berarti ada potensi makhluk jadi Tuhan nah, diantara logika ayat ini kalau manusianya itu punya kekuatan maka Tuhan harus lebih kuat Enggak boleh yang dipertuhankan lebih lemah dibandingkan makhluknya contohnya bagaimana? kok bisa kata Allah ini di era nabi ya jangan dibawa ke suasana sekarang ya saya contoh di era nabi ada yang menyembah patung patungnya dibikin sendiri jadi yang bikin patung kok bisa menyembah yang dibikinnya bayang nggak? ini kata Quran lebih gak masuk akal lagi ini anda bikin sesuatu, misal anda bikin spidol, ini kan spidol bikinan anda. Anda lebih kuat dibanding spidol. Diajak ngobrol nggak bisa, ada alat hinggap bisa di apa bahasa Jepang itu gembah ya, gitu ya. Nggak bisa kemudian diusir, nggak bisa diajak bicara, nggak bisa mendatangkan mas Lahat sendiri, nggak bisa mendatangkan madarat sendiri. Kok bisa anda yang bikin, anda yang nyembah? Jadi oleh Quran kita diajak berpikir Inilah perumpamaan salah satunya tentang lalat. Contoh lagi, tahu nyamuk? Halo, tahu nyamuk? Halo. Oeng oeng oeng oeng oeng oeng, Hup. kumpul sedot sedot sedot sedot, udah banyak darahnya disedot. Apa yang terjadi? Mati. mati. Kata Quran, ada orang itu yang seperti nyamuk hidupnya, berangkat gelap pulang gelap, oeng oeng oeng oeng oeng kerja lagi kerja lagi kerja lagi kumpulin makan makan makan makan, mati. Huh? ada yang begitu Banyak. sholat nggak dikerjakan ngaji nggak pernah, puasa nggak pernah pokoknya kerja, berangkat kulap kerja, kerja, kerja, kerja kerja, capek, makan, capek, minum, pakai pakaian mati ada yang begitu maka turunlah perumpamaan tentang nyamuk jangan seperti nyamuk yang hidupnya hanya menyodot darah ditampilkan cari untuk kenyang saja setelah itu mati, nggak punya persiapan bekal selanjutnya, anda manusia anda bukan hewan, bedanya hewan dengan manusia, manusia punya akal sehingga dengan akalnya bisa merencanakan visi jangka panjang, hewan tidak begitu halo, jelas tahu unta yang benar tahu unta kakinya berapa empat berarti belum tahu unta tahu unta kakinya berapa? empat belum tahu unta terakhir tahu unta? kakinya berapa? kok jadi dua? berarti betul-betul gak tahu unta terus saya tanya lagi gak ada kakinya gitu ya makanya kenapa ada perumpamaan tentang unta dan menariknya begini ketika diminta meriset unta kalimatnya ibil Afala yang ilal ibili kaifah tapi unta Nabi Soleh pakai nakah nakat Allah wasuk ya fakazzabuhu fakaruka tapi kalau menganalogikan unta masuk ke lubang jarum pakai jamal hatayali jal jamalufisamil khiyab kok bisa berbeda beda namanya ternyata ibil itu unta umum nakah Unta betina Jamal Unta jantan Jadi kalau ada yang namanya Jamal Artinya Ganteng Ingat ada alifnya Jamal Itu artinya Ganteng Indah Tapi kalau pendek Jamalun, Unta jantan Hati-hati kalau umrah ya misalnya anda namanya Jamal Umroh ditulis di visanya pendek Jamalun itu begitu masuk imigrasi Saudi ntar petugasnya bingung nah Jamal Unta Jantan kalau Unta sudah mulai fokus membawa beban ada beban di pundaknya itu berubah namanya menjadi Ba'ir apa namanya? lihat sini Unta secara umum Ibil saya pernah ngaji tafsir dengan beberapa mahasiswa mereka ngaji dengan saya di Tripoli lalu saya ajak praktek tafsir tentang hewan ke kebun binatang ini sering saya kisahkan kisah ini ya sebentar ya saya ajak kemarin anak-anak SD dari AIS ke kebun binatang di Bandung supaya riset juga coba yang di Tripoli saya bagi kelompok berdasar hewan dalam Quran kelompok unta konsultasi pada pawang, tanyakan Ternyata menurut keterangan pawangnya, dan ini benar. Unta ini kakinya bukan empat, tapi dua. Yang depan tangannya, yang belakang dua kakinya. Menariknya, satu, kaitan dengan kaki ini. Ini, ini, ini riset, kaitan dengan kaki. Kalau dia tidak membawa beban, maka kalau dia ingin duduk, apa yang dia lakukan? Dia akan mendahulukan yang depannya dulu. Seperti ini baru kemudian yang belakang kakinya tapi kalau dia membawa beban maka dia akan dahulukan belakangnya kakinya baru kemudian depannya kenapa ini penting untuk diketahui karena nanti dalam hadis tentang sholat dari tidak akan kesujud ada dua keterangan masih ingat hadisnya? yang hadis riwayat wa'il bin hujur terdapat dalam sunan Abu Daud Nomor hadis 838 paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Nabi menyampaikan makalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida sajadta, ibil. Kalau Anda ingin sujud, maka jangan sujud seperti duduknya unta. Faliyawa maka dahulukan lututnya sebelum telapak tangannya. Kalau Anda baca hadis ini, maka yang didahulukan lutut bukan telapak tangan. Tapi kalau anda baca nomor hadis 840 dari sahabat Abu Hurairah di kitab yang sama hadisnya berbunyi demikian Alkamal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anda mau sujud jangan sujud seperti duduknya unta. Problemnya terjemahan sama-sama unta. Padahal lafaz hadisnya beda. Maka dahulukan telapak tanganmu tanganmu sebelum lututmu. Maka problemnya, yang baca terjemahan hadis riwayat Abu Hurairah, dia akan mendahulukan telapak tangan, baru lutut. Yang baca dari Wa'il bin Hujur, dia dahulukan lutut, baru kemudian telapak tangan. Tapi kalau dia membaca dua-duanya, nggak tahu ilmunya, dia akan katakan, ini kontradiktif, dimana yang didahulukan? Maka terjadilah kisah nyata, suami istri tidak saling sapa dan saling tengok semalaman gala gara persoalan lutut dan telapak tangan ini terjadi di Bekasi awal-awal saya datang problemnya sederhana suami pulang dari kantor mungkin kemalaman seperti saat ini di masjid sudah selesai pulang ke rumah begitu sholat isya bagus suami istri melihat begitu akan sujud ternyata suami sujud dengan menggunakan lutut duluan Sami Allahu Allahu dulu. lihat, penglihatannya begitu tajam tak terkendali. Begitu salah, tak pakai mukadimah. Nda pakai mukadimah datang, papah tadi sholatnya salah. Kan laki-laki kata Quran ar bisa pemimpin. Apa ciri harus pemimpin? Tidak mau dipimpin, menerima masukan tidak menerima saran kan? karena masuknya keliru, papa salah kenapa, soal, kenapa masalah? harusnya tadi bukan lutut, telapak tangan dulu apa jawab suami? suami membela defense, pertahan kata suami, mama yang gak baca hadisnya padahal dua-duanya gak baca betul, si istri ngaji di pengajian A, suami di B itu nggak sapaan semalaman, besoknya datang kepada kami datang ke saya begitu saya terangkan pak bapak yang pakai lutut nomor hadis 838 dari wa'il bin hujur ibu yang pakai telapak tangan dari abu hurairah nomor hadis 840, kitabnya kitab yang sama nih kitabnya, hehehe senyum tapi saya terangkan kemudian, wa'il bin hujur itu lebih dulu masuk islam dibandingkan abu hurairah saat masuk islam nabinya masih segar ikut perang badar, perang uhud belum punya masalah di lututnya. Maka ketika beliau sujud, sujudnya pakai lutut. Karena itu yang diungkapkan Ibil. Tapi ketika Abu Hurairah masuk Islam, usia Nabi 60 tahun. Abu Hurairah itu masuk Islam tahun ke-7 hijrah, 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Nabi wafat kurang lebih usia 63 tahun. Di usia 60 tahun ini sudah punya persoalan di lututnya. Makanya riwayat-riwayat sering menyampaikan Nabi salat kadang nyender di tiang Kadang pakai tongkat karena punya masalah di lutut Karena punya masalah di lutut Turunnya sulit Maka yang turun pertama kali dengan telapak tangannya Sahabat itu meriwayatkan Apa yang dilihat Makanya Abu Hurairah meriwayatkan yang pakai telapak tangan Cuman persoalannya Bukan masalah benar dan salah Persoalannya alternatif Untuk sujud itu cuman ada dua Kalau nggak pakai telapak tangan Pakai lutut yang salah pakai kepala duluan gitu. belum apa-apa udah ribut gitu nah inilah perumpamaan jadi ngajinya begitu lihat pakai riset teliti simpulkan baru keluar pengetahuan itu poinnya dan nanti kesimpulannya matang jadi jangan sampai menyimpulkan begitu ada orang misalnya sujud pakai telapak tangan <laughs> Tua Tidak Ya mungkin dia kena cedera di kakinya kalau orang kan Ini paham kita Apa yang akan digunakan Inilah poinnya perumpamaan